Ini saya coba terangkan bagaimana mengatasi foto yang tidak nampak ya Tambor link ya katanya ya Aku kurang tahu bahasanya Ini seperti ini ya kawan Ini dia Ini gambarnya ini pun atau videonya ini nggak kelihatan jadi mungkin bingung juga kita ya Jadi bagaimana caranya kita buka settingannya ya Pertama kita coba dulu buka dulu my computernya. Lalu kita ini ada organizer. Organizer ya. Kita bu kita pilih folder and share option. Folder share and option. Oke. Okay. Di sini ada general view sama share kita pilih view view ini ada beberapa kolom yang dicentang ya dicentang jadi untuk melihat kembali foto atau video yang ada di komputer kita ini kita centang aja nih file and foldernya di always show icon never thumbnail thumbnail oke okay, kita centang ini kita oke kan kembali ya kita oke kan kembali ya Coba kita buka dulu fotonya Oke udah terlihat ya itulah caranya ya bisa langsung kita lihat dari sini langsung pun bisa View, centang ini dia kembali cara bukanya lagi juga ya kita pilih organizer view tentangnya dihilangkan, klik oke okay. ya muncul kembali Oke mudah-mudahan informasi ini dapat terbantu buat teman-teman pemula seperti saya Terima kasih